Hai Assalamualaikum, bertemu kembali uh, tutorial bersama Abid Roy Hari ni uh, finalise uh, Berenang ajar macam mana kita nak export file uh, flash yang kita buat animasi tu kepada video file uh, Macam mana boleh buat, jom Ok, setelah siap, uh, kita buat uh, sketsa yang kita pilih um, Macam di sini, uh, contoh Abel Roy buat yang Hoya sama saya. Eh? Uh, Okey, kita tengok sedikit Penyakit tu ni dah dia kena gak dia dia tak kena tutup, tutup, tutup, tutup, tutup, tutup Ok, pun dia gak pelakang ni, sakit tu ni kerana wairah, ni wakang tak tu kita tengok apa Jangan terbaik keluar Kena duduk Kena duduk Terumuh Amor uh, Okey uh, Katalah setelah uh, siap uh, Semua yang kita telah susun Warrior uh, oh, sangat Iri duduk sini Mana-mana kita boleh susun kan Bila setelah siap tu Kita nak compile uh, Compile ni dia macam Kita export lah Export kepada video file uh, Dalam flash Dia boleh direct uh, Kita nak import Ke video file uh, MOV AVI file, file file video lah uh, dia boleh buat semua tapi uh, di sini abonai menggunakan uh, extension SWF flash file uh, flash file ni dia vector lah kalau kita export video gambar kita buat ni uh, dia tidak dia tidak akan pecah lah uh, dia tidak akan uh, drop dia punya quality so dia akan ambil quality yang uh, seperti mana kita buat dalam flash ni ok cara dia macam ni mula-mula eh. uh, kita kena pergi kepada file uh, file ni dan kita klik file uh, kita pilih pada export ok export dia akan keluar 2 uh, extension dia ni export image dengan export movie So sini Abra, kalau kita nak gambar-gambar uh, sahaja, kita export image. Okey. kalau kita nak export movie, kita akan dapat video lah export movie ni. Okey. sekarang kita nak export movie kerana kita nak ambil animasi yang kita buat tu. Kita nak export dia Okey. Kita pergi export movie, dia akan keluar folder macam ni. So kita carilah folder yang kita nak save tu. Angkata di sini, Abra nak masuk dia ke video lah. Abra nak masuk sini. Ok. Di bawah dia ni, dalam file tadi tu. Kita akan tengok. Sini kita boleh type nama file kita. So, bawah file dia tadi dia ada tulis itu Flash Movie. SWF. Nampak ke? Okay? SWF. Ni extension untuk Flash, lah eh? Video. Kalau kita preview. Uh, di desktop kita dia akan, boleh, dia akan keluar terus uh, dan dia tidak akan drop dia punya quality ok, kalau kita klik di bawah dia ni dia akan keluar macam ni dia ada extension dia AVI, QuickTime punya MOV, GIF Animator with, uh, dan seterusnya lah uh, dia boleh export kepada Nefi so, saya gunakan SWF ok, jadi okay, so kita type nama sini Uh, katalah uh, Scene Satu So kita save uh, Save Dia akan keluar Macam ni uh, Macam ni aku dah pakai flash player Lapel lah eh. uh, Macam tu button up. ni Standard lah tak payah usik Ok Ok yang ni Compress movie Abroad tak saya compress Abroad nak original So kita nak original So kita buat dari pilihan tu So JPEG quality ni Kalau gambar-gambar lah Okay Kalau gambar-gambar Kita Not quality yang sama Dengan yang kita buat dengan flash tu Kita Teruskan lah ha, Ni kadang-kadang Kita Menggunakan grafik uh, Format JPEG Ke BMP Ke agak apa kan okay? Jadi so kita Tolong uh, suatu peratus lah Okey, audio stream uh, standard kita pakai. Apa kita boleh settel lah nanti. So sini ada pakai MP3 a uh, ni lah. Ni lah. Okey. Ini list set sini dia ada belakon ni MP3 ke ADPCM banyak lah. Ha, ni ada ada dia punya ni belakon ni. Dia ada function. Cuma ni kita nak pakai MP3 saja. Okey, berapa big kita pakai? 20 park ada park ok so ni ni boleh standard lah pada buat ni so quality kita pakai uh, fast ok ok bila kita ok tu ok dia ke yang ni lah kemudian uh, bawah dia ni access local fast only ha, tak payah set lah biar gitulah. lah okay, so kita ok kita ok kita akan nampak dia punya ni, rendering dia ni. Ha. so kita export file tersebut ha. so file tu dia ada dalam uh, folder yang kita save tu lah ok sekarang kita dah tengok file ni ada dalam folder ni so bila baru double click Ha, okay, dia keluar file ni, tu Dia, kena dia. dia, tak kena ya, to dia to punya kualiti okay, Tak drop So drop file to dia to ringan to Dia tidak berat sangatlah. So boleh untuk present Ah, ok Setelah so, siap satu file ni Maknanya setiap sim seterusnya Yang kita buat tu Kita kena export kepada SWF file biar semua file tu berada dalam folder yang kita buat ni C1, C2, C3, C4 dan seterusnya lah yang kita dah cut-cut uh, video tu ok, setelah kita export kepada SWF file so, Abroyal nak masuk kepada editing lah ok, editing biasanya Abroyal akan pakai um, Adobe premiere uh, ok, cuma kenapa Abroyal guna adopt premiere Adobe Premiere ni uh, dia boleh import uh, file SWF ah, kita tak payah nak convert AVI file dia besar dia jadi masalah sikit, Kualiti pun dia akan drop sikit nampak. so ni aku yang file original, dia tidak akan drop, so ni adalah Adobe Premiere Pro CS6, ah, sorry Adobe Premiere Pro CS6 so kita import file tadi ok, import file tadi kita cari dalam video yang kita save tadi so dia akan nampak sini SWFI dia ni ok kita open ha. bila kita open dia akan keluar dari di accessory, dia klik sini dia akan nampak so ini adalah file original daripada flash, kalau kita tengok sini ha. file original daripada flash so dia quality dia tidak drop lah tapi bila kita import kena ingat dia audio, audio dia ni dia dia mute dia tak ada audio dia dia hanya ambil video saja okey kenapa macam tu sebab apro tak sempat pakai uh, audio yang kita sudah compress kita nak yang original so kita kena masuk uh, kita kena ingatlah uh, sini audio mana kita pakai tu so kita import audio yang original dia apa letak dalam Uh, nombor tiga uh, audio ni so kita open dia akan ada audio ni ok so aku drag lah letak audio tu di timeline kita panggil timeline timeline yang kita buat yang kita buat tu lah ok kemudian kita dah drag uh, yang video yang kita import SWF tadi masuk ke dia ke sama sebab apa sebab kita uh, setting audio kita buat animasi tu kita take audio yang yang original yang kita uh, import tu so kita play ni age ni dah kena dia age tak kena cak mulut cak gak wei okey pun gak pelakor ni cantik kali ni ni tai tapi dia lawan ano so dia sama so yang lebih-lebih ni kita drag masuk, lah Ha, ni Kita akan dapat uh, Satu video Yang Quality Dengan audio yang Quality o Audio yang original lah ha, Mana lepas di Disinilah kita Export balik kepada uh, Video file AVI file MP4 file ha, So bila kata siap dah kita import semua ni Siap ni So uh, Kita export lah ok, kita export lah ok, itu, kita export media so, sini dia ada AVI, kalau kita nak export kepada AVI kita boleh teruskan ok, bawah dia ni, preset dia ni kita biasa uh, Abrol nak suruh cepat uh, file ni uh, ringan, tak berat sangat so, Abrol menggunakan extension dia H2 64. Ah okay. H264. So preset dia uh, HD lah. HD 1080p 29.97. Ah kita pakai ni. Ni untuk kita buat mastering lah, master video yang yang kita katakan okay, master lah. Uh, untuk kita simpan tu. Okey. Okey, semua ni tak payah usik Ha, ni resolusi dia video kita ni bersaiz ni lah 1920 1080 ok ok boleh boleh faham tak ha, macam itulah cara kita nak export dalam apa uh, Adobe Premiere CS6 satu lagi kena ingat ni output name kita kena tulis ya. output name kita kena klik situ kita kena Okay, dia ke akan otomatik keluar sini uh, format dia mp4 Okey sebab kita pilih file tadi lah h2 uh, extension tu so biasa kita pakai mp4 je lah ok kita type nama video kita tu take one ni hak mp4 file kemudian kita save ke. Saya dia tak pergi lagi tu. Ha, dia belum belum di, dia tak render lagi tu. Apa dia, dia tak compress lagi tu giga pada file tadi. So kita kena export lah Okey, kita export. Okey. Nah, sini tunggu ah. Kenapa berbuat kak kak kak macam ni? Sebab bila kita buat video terlalu panjang, uh, panjang sangat, dia ada problem lah. Masalah kadang-kadang hang atau apa kan kalau komputer tak kuat tu jadi kita buat kak-kak dalam beberapa second so kita sambung dalam editing saja Okey, setakat itu saja untuk hari ini uh, tutorial bersama Abel Roy macam mana kita nak export 5 flash kepada video file uh, dan berharap anda dapat mencuba uh, dengan tekun dengan baiklah uh, jika ada sebarang komen ataupun pertanyaan bolehlah uh, email kepada Abel Roy seperti yang tertera Uh, ataupun uh, tinggalkan komen di ruangan KOMEN ARMY DAPRODUCTION Haa.. Uh, ok Selamat mencuba Jangan lupa tuan-tuan dan tuan-tuan -pup Like Set Channel kita Coba kujulah Jangan lupa terus Memberi sokongan kepada animasi Woyah sama Saib